35100 35100 jadi 122 juta waduh <tuh> dapat mobil bagus guys asli mobil bagus ya mobil bagus banget itu buat tidur semalam ya orang kaya mah bebas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 Ah, dan juga yang masih belum bekerja semoga cepat dapat pekerjaan dan yang sudah dapat kerja semoga naik gaji ya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah di sini guys kita akan meraisen sebuah video ya. 5 Billy hotel harga termahal di Malaysia. Wow. Kalau kita sudah membahas tentang istilahnya hotel-hotel yang murah yang serasa bintang 5 kali ini guys ada 5 Hotel 5 bilik ya kan? 5 bilik hotel Seharga kereta Aduh gimana ini guys ya Kayaknya mahal banget ya yang ada di Malaysia ini Nah langsung saja saya sudah penasaran kita play videonya Let's go Oke guys ini daripada top 5 Abang laba-laba jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe Presidential Suite Hotel Mandarin wow. Oriental Kuala Lumpur Rangkaian Hotel Mandarin Oriental yang diasaskan semenjak tahun 1963 ini Uy, lama Mempunyai hotelnya. 41 buah hotel dan menawarkan 10,000 buah bilik di 27 Aha. buah negara Di Malaysia, hotel ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur Iaitu wow, bersebelahan mewah. dengan KLCC oh, Okay mewah banget pelbagai girls. kemudahan yang disediakan termasuklah gym, spa dan dewan banquet untuk majlis perkahwinan package spa berharga dari RM410 sehingga RM1450 wow. untuk okay. satu sesi Sepaknya di hotel juga ini juga terdapat golf simulator berserta wow. dengan jurulatih dan juga kelas tenis eh, keren banget keren banget Hotel ini menawarkan 569 buah bilik, 20 bilik suite dan 40 servis apartment. Bilik yang paling murah di hotel ini 500... ialah berharga sekitar 549 ringgit. Oke, okay, 549 ringgit guys. Kita akan menghitung 549 kali 3000, ya kan? Lumayan. Ya 2 juta semalam. Nah, semalam, mantap. Tapi emang keren banget sih. Mereka bilik yang paling mahal pula ialah presidential suite oh yang my berharga dua puluh ribu ringgit semalam. Dua ribu ringgit, saya agak paham ini. Kayaknya nggak bisa di kalkulator ya guys ya. Ah coba kita kalkulator dulu ya kan. 25.000 ribu kali tiga ribu, oke. Okay. Gila Gila mau tidur aja bayarnya 87 juta Seharga mobil nih guys Ia mempunyai oh my dua God. master bedroom dua bilik tetamu 2 wardrobe Gila banget Ruang makan untuk 10 orang Dapur Dan ruang tamu Oh mungkin Billy ini untuk keluarga gitu guys ya untuk keluarga daripada ngeluarin 2 juta mending ngeluarin sekalian lah karena bisa 10 orang gitu kan 2 juta kalau kali 10 sama aja ya kan mungkin lebih hemat gitu ya mungkin seperti itu ya ya ya ya ya ya masuk masuk di akal masuk di akal oke okay. nomor empat bila mutiara, Vila mutiara The Ries Carlton Langkawi The Ritz-Carlton wow. mula bertapak dalam dunia perhotelan semenjak tahun 1900 di Amerika Syarikat. Wow, lama banget berarti ya. Hotel The Ritz-Carlton Langkawi betul-betul terletak di tepi pantai dan dikelilingi oleh hutan hujan tropika. Wow. Bilik yang paling murah di resort ini ialah... Oh my God, berapa ini guys? 1960 guys saya kayak kayak nggak tegel gitu loh, nggak tegel tuh kayak nggak tegak, nggak tega nggak nggak apa sih namanya, kalau nggak tegel itu, jadi 1960 ya kan, 1960 sembilan kali tiga, ini tiga aja ya, itu aja udah 6 juta semalam, nih ya kan, enam juta semalam kalau di sini enam juta buat makan dua bulan, tiga bulan, 4 bulan guys, asli. Allah, berharga mahal sekitar Rp1.960 ya. semalam. Gila, gila. Asli. Mahal banget. Ini kalau kayak kita, kau mendang-mending itu ya mending nggak gitu. <laughs> Aduh. Tapi memang kayak satu rumah yang paling gitu mahal ya. pula ialah Villa Mutiara Sama kayak tadi yang berharga 25.000 Ringgit semalam memang memang Istandnya mem memang begitu kayaknya ya kalau bilik yang paling mahal tuh harganya harus seharga mobil seharga kereta gitu kan punya oh bilik besar dengan katil King size dua Tapi ini kolam untuk satu orang, libadi, ya? Pantai memang cantik sih, asli cantik banget Ruang makan Ruang tetamu okay. Ruang gazebo pribadi Jelak Jelak banget asli Ini Kawasan mak... pantai pribadi Aduh. Pantai pribadi guys Dan perkhidmatan butler. Aduh Memang keren Asli keren Nombor 3 Presidential Suite Grand Hyatt Kuala, Kuala Lumpur. Lumpur Hotel Grand Hyatt wow. Telah diasaskan oleh J. Pitsker dan keluarga Semenjak Woo. tahun 1957 Lagi Rakaian si hotel hotelnya kini Mempunyai 900 buah hotel Di 65 buah negara Wow di Malaysia, hotel ini juga terletak di tengah-tengah bandaraya -tengah yeah, yeah. uh -huh. iaitu bersebelahan dengan KLCC Pelbagai kemudahan yang disediakan termasuklah gym, spa dan dewan banquet Gila, Hotel mewah ini banget. menawarkan 411 buah bilik dan suite uh. Bilik yang paling murah di hotel ini berharga sekitar ah. 450.000 ringgit semalam Ya, sekitar 1,5 juta ya kan. oke oke oke. Masih masuk, guys. keren Langsung loh. View-nya tuh langsung ke LCC loh. Gila. Tapi ini mewah banget asli. Dari tampilannya seperti ini mewah. Manakala bilik yang paling mahal pula ialah Presidential suite. Oh my god. Berharga 32.605 ringgit. Kejap guys. 32.000, ya, kan? Gampang banget gitu kan. Mudah banget nyebutnya. 32. Ah berapa semalam? Halo. <laughs> ah, murah je. Uh, tuan murah je. Berapa 32.605. Okey. Nah, oke okay, okay lah kalau saya yang pesan ataupun yang booking tu. Saya fikir dua kali, sepuluh 10 kali, seratus kali. Ha? 32, 605, dikali 3,000. ya eh kan? Hmm, seratus juta. Gila tau kak? Gila kak sih guys? Yang tadi udah 80, 87 juta, 90 juta. Tu okey lah. Ha? Macam ha, buat semua orang. Okey lah. Ha, banyak orang. Ini 32 juta. 32,000. 632.000 maksudnya semalam, semalam. Ia mempunyai master bedroom, ruang makan. Haha. <laughs> ruang tamu. Oke, okay. oh bisa guys, bisa. Ini masih bisa kita akalin dengan banyak orang yang datang tidurnya di sofa gitu. <laughs> Aduh, ya Allah, pikirannya. Dapur dan perkhidmatan butler. Oke, okay. oh my god, gila nih! Gila asli, uh. memang terbaik ya, guys! Ya, <laughs> hotel berbintang emang banyak yang mungkin yang kesini juga, ya, guys! Ya, nomor 2 wow, Royal Suite! Hotel Four Seasons Kuala Lumpur. Okay. Hotel Four Seasons dimiliki oleh syarikat Seasons Hotels and Resorts yang mana pemegang saham yang terbesarnya ialah Bill Gates dan kerabat diraja Arab Saudi Putra Al-Walid Talal al Saud. <tuh> Kalau ini mah bedahlah anjing. Udah Malaysia yang punya hotel ini terletak wow. bersebelahan dengan KLCC. Pelbagai kemudahan yang okay. disediakan termasuklah gym, Aha. spa, dan dewan banquet untuk okay. majlis perkawinan. Package perkawinan di sini bermula dengan harga 388 eh, ringgit seorang. Bila oh, yang panjang orang guys seorang, bukan dua orang. Hotel ini ialah berharga sekitar 760 oh, iya ringgit semalam. Pahal banget, Ya yeah, sekitar 2 500, 000, juta setengah 3 juta Manakala bilik guys, yang ya? paling mahal pula ialah Royal Suite yang berharga lima ribu ringgit semalam 100 juta guys 100 juta Ia mempunyai Tadang. master bedroom, ruang makan, dapur dan pantry, study room Oh study room Pemandangan KLCC Oke okay. Dan pelayan pribadi Wow ada pelayan pribadinya Beda kalau ini mah Mungkin makannya juga gratis di situ ya Kayaknya dengan harga yang mahal itu makan tiap hak tiap kali makan oke okay. Jadi makanan tuh kayak ya udahlah makan ini Oke okay. datang makan ini makan ini mungkin gitu ya Atau gimana gak penting juga lah Mahal banget guys ya. 100 jutaan hotelnya Gila Baru tahu guys Saya kira enggak segitu gitu kan Ternyata nomor 1 okay. Presidential Suite St. Regis, Kuala okay. Lumpur Hotel St. Regis Merupakan rangkaian Hotel Marriott Yang diasaskan oh, oleh Alice Marriott yeah. Bersama keluarganya Pada tahun 1927 okay. Di Malaysia Hotel ini juga terletak Di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur yaitu berdekatan dengan KL Central. Oke. Okay. Wow. Megah banget sih guys, gila. Oke. Okay. Allahu akbar. Berbagai kemudahan yang disediakan termasuklah gym, spa, dan dewan banquet untuk majelis perkawinan. Ah, majelis perkawinan. Kayak aula gitu, guys ya. Gila. Pasti mahal banget kalau kawin Tapi di situ yang ya, di kali situ. Yalah, hotel ini mempunyai rooftop swimming pool yang mempunyai screen yang sangat besar. Wow. Ini untuk menonton nih ya, kan. Menonton nobar-nobar, nonton bareng. Keren-keren. Kapan ya bisa bisa tidur di tempat itu tuh kapan gitu guys. Ya punya uang 100 juta gitu. Aduh gila. Punya uang 100 juta buat beli tanah Bilih bukan yang buat paling malam murah hotel, hotel ya. ini ialah berharga sekitar tiga okay. Masih kayak semalam. yang Bill Gates tadi dengan putra mahkota Arab gitu ya guys ya. mana kalian bilik yang paling Ini mahal pula, 35. ialah presidential ya. suite ah, kan. yang berharga 35.100 35.100 kalau tadi ya sekitar 100 lebih lah, tapi aku pengen uh, tahu aja guys ya tiga puluh lima ribu gan. nah dikali kalau sekarang krusnya sekitar 3500 ribu lima kan? nah segini guys. Tuh guys. Jadi 122 juta. <ganti> Aduh, dapat mobil bagus guys. Asli mobil bagus. Ya. Mobil bagus banget itu buat tidur semalam ya orang kaya mah bebas gitu kan Seringin ya. Semalam. Aduh. Semua yang Anda inginkan berada di dalam bilik ini termasuklah Bilik dengan katil king size Oke okay. Bilik tetamu Wardrobe Ruang makan oh Dapur Ruang makannya panjang banget tuh Ruang tamu Ini biliknya ada berapa di dalam ya? Gila sih Wah oh, ada beberapa ini guys biliknya, enggak cuma satu, ya kan Nah ada dua tu, ada tiga nih, ada tiga Ah ada tiga bilik guys, satu bilik lima orang lah, lima belas orang, okelah okay ya kan Haa ah. Kebanyakan kemudahannya yang ada sama di setiap hotel, mungkin okay. yang membezakan ialah kualiti perkhidmatannya Anda bagaimana? Tekan butang like subscribe dan tinggalkan komen hotel yang mana satu anda paling suka oke okay guys sudah selesai dan saya tidak tahu mau ngomong apa guys ya hotel yang di malaysia yang paling mahal adalah 122 juta dalam satu malam gila gak sih Gila banget, asli gila banget. Kenapa gitu? Mahal banget. Kapan saya bisa gitu? Kan, ah, mungkin ada orang yang dermawan, tapi saya enggak mau ditidurin hotel di situ, guys. Asli ini uh, cak gitu kan, cuma ada gitu kan. Ini cak uh, tidur di sini, seratus juta semalam, enggak usah, enggak usah. Mending saya buat masjid uangnya, bener. Saya ada tanah di sana di kampung tapi belum ada dana untuk membangunnya, guys. Mending saya ambil itu duitnya terus saya bangun masjid. Ah, itu lagi best kalau menurut saya, guys, daripada uang 100 juta, 122 juta habis ludes semalam udah cuman gitu doang menikmati gitu. <reconciliation> tapi itu ya orang-orang yang kaya. Kalau orang kaya mah bebas gitu. Kalau kita kan cuman mikir gitu. Oh, uh, begitu ya. <laughs> Oke okay guys terima kasih sudah tengok video ini Dan shock banget Asli shock banget ketika mendengar Bahwasannya hotel di Malaysia ini Sampai seharga kereta guys Ya 122 juta Atau 35.100 ringgit Mantap Oke terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya di channel ini Dan juga channel top 5 abang labah-laba guys Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pamin Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh